Angka 75 di kiri atas berisi corak bunga yang bergradasi dari gelap ke terang Di sebelahnya terdapat tulisan yang menunjukkan edisi di cetaknya uang ini Logo BI kecil akan tampak sempurna ketika diterawang Juga akan tampak wajah dari proklamator dan angka 75. Benang pengaman tampak pada sebelah kanan bertuliskan BI dan 75. Logo BI, di sebelah kiri bawah, memiliki latar metalik yang bisa berubah dari kuning dan hijau ketika dilihat dari sudut yang berbeda uang ini disahkan oleh Gubernur BI Perry Warjio dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di atas terdatangan ada pita pengaman berwarna biru berbentuk bunga yang dapat bergerak dari sudut pandang yang berbeda. Gambar utama dari sisi ini adalah gambar pengibaran bendera pada 17 Agustus 1945 dan gambar tokoh proklamator. Seniman menggunakan teknik etching dalam membuat uang ini untuk mendesain uang ini dengan makna yang kuat BI dan pemerintah bekerja sama dengan sejarawan dan budayawan melibatkan banyak pihak rancangan desain butuh waktu lama hingga satu setengah tahun sebelum dicetak di bagian bawah terdapat gambar MRT atau moda raya terpadu yaitu kereta listrik yang terdapat di Jakarta Di sebelahnya ada jembatan Yotefa yang terletak di Jayapura Papua yang menghubungkan Hamadi ke Holtekam Dan Tol Trust Jawa yang menghubungkan kota-kota di Jawa dari Pelabuhan Merak hingga Pelabuhan Ketapang. Lambang negara Garuda Pancasila di bawahnya tertera tahun cetak. Banyak terlihat motif garis-garis diagonal dan menyilang, tapi menarik, banyak juga terdapat tekstur bertuliskan NKRI 75. Pada latar gambar pengibaran bendera dan pada latar belakang toko proklamator terdapat tulisan NKRI 75. Ini juga terlihat di bawah tanda tangan Menteri Keuangan. Motif kain tenun kawung dari Jawa juga menjadi latar uang ini. Juga motif kain songket dari Sumatera Selatan. Tulisan NKRI juga terlihat pada pinggiran motif kawung. Sekarang mari kita lihat bagian belakang. Di bagian ini ada deretan wajah anak-anak yang menggunakan pakaian adat Indonesia, dimulai dari Aceh yaitu Ulebalang, lalu ada Kebaya Labuh Riau. Yang ketiga Batik Jawa dengan penutup kepala yaitu blangkon. Yang keempat King Baba dari suku Dayak, Kalimantan Barat. Yang kelima, dari suku Tidung, Kalimantan Utara. Yang keenam, pakaian adat dari Nusa Tenggara Timur. Yang ketujuh adalah pakaian adat Makuta dari Gorontalo. Yang kedelapan adalah baju adat Cele dari Maluku. Dan yang terakhir adalah pakaian adat dari Papua. Peta Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, diwarnai emas, menandai posisinya yang strategis di ranah global. Di atasnya ada gambar satelit merah putih yang adalah jembatan komunikasi NKRI. Terdapat juga motif drinksing dari Bali yang akan tampak lebih indah dan lengkap apabila disorot dengan sinar UV. Benang pengaman juga terlihat semakin jelas apabila disorot dengan sinar UV. Di sebelah kanan bawah ada kotak bertuliskan NKRI, dan setiap nomor dan angka juga akan terlihat berpendar apabila disorot dengan sinar UV. Pada gambar pengibaran bendera dan jembatan Yuteva, menurut informasi, semestinya terlihat berpendar ketika disorot sinar UV. Namun, mungkin karena keterbatasan sinar UV kami, hasilnya tidak terlalu kelihatan. Seperti inilah penampilan dari uang 75.000 edisi 75 tahun indonesia. Banyak angka 75 terlihat di banyak bagian yang memaknai edisi dari diterbitkannya uang ini. Dari sisi desain, uang ini adalah karya seni yang indah karena banyak menggunakan warna dan juga tingkat kesulitannya yang tinggi. Uang ini juga unik karena meskipun berukuran kecil tapi dapat menampung banyak gambar wajah secara detail yang bahkan tidak mampu dilakukan oleh mesin cetak konvensional. Coba tebak, ada berapa wajah di uang ini? Komen di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton, jika suka silakan tekan jempol ke atas dan berlangganan untuk mendapatkan konten-konten menarik lainnya. Be kreatif, be positif, sampai jumpa.